Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Nah ini kita berbagi informasi terkait Berdarnya sebuah info di Di media ya Dengan narasi di adalah Mampus babak belur Penusuk kolonel Sugeng waras tertangkap Ternyata orang suruhan rezim, nah ini judulnya kawan. Nah coba kita lihat, oh, uh, ya coba kita lihat ini uh, videonya kawan ya. Nah ini videonya saya ambil dari, dapat dari official news update, ya official news update. Nah, ini dia diunggah dua hari yang lalu. Ya, ini dia. Coba kita buka, kawan. Nah, ini dikasih judul Babak Bolur, Polaku Punusukan Kolonel Sugan Waras ditangkap suruhan rezim. Coba kita cek. Nah, kalau nah, saya keberani demi Saya enggak, saya enggak mau yang Jadi kamu saya, kamu Jadi kamu sini. Tidak, saya enggak masuk Jelas, kamu di sini. Tidak, tidak. Kasus penusukan Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, polisi periksa tujuh orang saksi. Ah, oh, tolongan, di mana? di sini. Belum di situ. sakit. Oh, iya. sudah itu saya beres darah. Oh, oh, iya. sudah darah. Oh, iya. Penusukan Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras terjadi di depan pintu gerbang perumahan Kardenia Cimahi. Jadi ini kejam sekali sobat era sekalian dan harus dikuak polisi tidak boleh tinggal diam dan harus diketahui siapa pelakunya dan siapa yang menyuruh lakukan. Eh, rasanya tidak mungkin kalau tidak punya motif ya cuma masalahnya adalah motif politik atau motif balas dendam Saudara sekalian ini, ini menjadi penting menurut saya terlepas orang boleh mengatakan ini adalah Peristiwa kriminal biasa dan seterusnya itu kalau menimpa mohon maaf nih ya mohon maaf kalau menimpa sugeng waras yang misalnya pedagang bakok lontong atau pengusaha apa gitu ya tapi ini menimpa Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang dikenal membuat artikel-artikel tulisan-tulisan yang kritis tanda kutip menyerang pemerintah mengkritik pemerintah. Dengan kalimat-kalimat yang Karena beliau TNI tentara Yang lugas Lugas langsung mengarah ke Pasarat Juga sekedar Warning bagi para aktivis Kalau di jalan Anda Mengetahui ya Ada mobil Yang memepet Anda Ada orang yang memecahkan kaca mobil Tiba-tiba Atau mobil dijala, berjalan di depan Anda Dengan zigzag menghalangi anda dan Anda ingin dibuat emosi maka lebih baik hindari saja karena bisa jadi itu aksi premanisme yang direncanakan kepada Anda dan ini memprihatinkan sesungguhnya ya kita cek apa kata netizen dari akun channel Agus Budiono Tetap sehat komandan, yang cepat sembuh dan tetap seorang kebenaran, kami-kami mendukung komandan dan rekan-rekan purna yurawat. Dari akun Ed Kairo ya Allah lindungilah Bapak Kolonel Purna Sugeng Waras, semoga Bapak Sugeng cepat siap kembali dan beraktivitas seperti semula. Dari akun alat cuci mobil, usut tuntas sampai akar-akarnya, negara seperti sudah tidak baik-baik saja. Nah baik kawan ini setelah kita lihat ya ini narasinya hoax ya jadi ini narasinya hoax ya tidak ada di situ penusuk kolonel Sugeng Waras tertangkap ya tidak ya tidak ada jadi ini adalah hoax narasinya hoax. Karena di dalam potongan video tadi itu adalah video-video lama. Yang pertama itu yang dulu yang pernah viral ya. Ada warga masyarakat. Uh, bersitegan dengan uh, aparat tni. Itu video sudah sangat lama. Kemudian potongan berikutnya adalah pendapat-pendapat dari uh, beberapa tokoh. Jadi judulnya itu. Eh, hoax judulnya. Jadi belum tertangkap. Faktanya sampai sekarang belum tertangkap. Ya, saat ini Polri sedang menangani kasus ini penyidikan ini. Ya, sedang menangani uh, khususnya Polda Jawa Barat. Nah, kita ketemu bersama saudaraku bahwa Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras saat ini beliau selaku Ketua uh, Forum Persatuan ulangi Forum uh, Purnawirawan Pejuang Indonesia atau FPPI itu aktif ya, aktif memberikan masukan kepada pemerintah ya terkait keadaan bangsa. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa hanya Kolonel Purnayuran Sewaras yang mendapat perlakuan seperti ini ya. Jika memang ini adalah orang suruhan, dan jika memang ini ada kaitannya dengan kritikan-kritikan yang selama ini disampaikan oleh Kodal Purna Wirawan Sugeng Waras ini tentunya mereka berharap agar aktivis-aktivis yang selama ini kritik yang mengkritik ya yang mengkritik pemerintah dengan harapan mereka agar para pengkritik ini bungkam atau tidak ngomong lagi khususnya mereka-mereka yang belum pernah menjadi uh, tentara Ya. Dan sebenarnya ini salah, dengan memberikan tekanan kepada kolonel purnawirawan Sugeng Waras. Maka ini malah bu bukan menurunkan tensi kritikan, tapi malah ini menjadi spirit atau semangat untuk terus melakukan kritikan yang lebih dahsyat lagi. Karena dengan kejadian ini para Purnayurawan akan semakin kompak dan kalau Purnayurawan ini semakin kompak, maka para pengkritik yang lainnya, aktivis-aktivis lainnya akan merapat. Akan malah akan tambah semangat. Jadi ini keliru kalau ya, kalau peristiwa eh, kejadian yang menimpa Kolonel Purnayurawan Suking Waras ini ada kaitannya dengan kritikan. Nah, kalau ini murni kriminal biasa, nah tentunya akan perlu dipertanyakan ada apa? perampokan Bukan juga, karena setelah menusuk, orang itu langsung kabur. Makanya pelakunya ini harus ditangkap. Harus ditangkap dan ditanya betul. Motifnya apa? Yang mudah-mudahan terbongkar. Kalau memang ini ada, memang betul-betul ini ada suruhan rezim. Wah ini betul-betul Momantik -betul Sesuatu kejadian yang luar biasa Kedepannya Yang depan saya sih semoga ini bukan suruhan rejim Karena kalau itu suruhan rejim Ini akan malah memberikan spirit Yang lebih dahsyat, Semangat yang lebih Yang akan terus menggebu-gebu ya. Kalau ada kritikan-kritikan yang disampaikan Oleh kolonel yang Waras Dan beberapa aktivis lainnya seharusnya itu diajak diskusi diajak diskusi eh, eh, apa duduk bersama biar ada jalan keluarnya ah itu ya, ini ini kawan ya doakan kawannya semoga Kolonel Purna Urang Sugeng Waras segera sembuh kemudian pelaku ini bisa segera tertangkap dan bisa segera kita ketahui motifnya baikkan videonya kawan